kang deh nah, lagi jalannya semak guys semak semak nih udah marah deh ada marah on deh anak lu ya deh wak, dan kita Cek, ini Hah? Makan lokot nih Ada tempat lagi? 9 <ladi> bang. bang. Yo, ayo, ayo, yuk semangat, semangat, semangat, semangat. Pada rame kan di atas kan? Baru enam guys, semangat. kan, Kalau ke bawah agak kan, sedikit jurang tuh, yang ke yang ketujuh, empat lima, <tuk> Tunggu pacok Sambut dulu Sambutnya Gak kebawah gue tadi Tunggu Tunggu Tapi kalau turunan enak deh buat tajakan Iya Kalau turunan curam gak masalah Tanjakan curam ini Pecah petis Aku itu bener Tadi aku sama ketauji tadi Waaat Nesan Upa Sampai Ketauji itu lokasi kecil Yang yang itu besar Puncengnya tadi di mana? Puncaknya. Puncak apa? Punca Maksudnya puncak paling tinggi. Sembilan Sembilan Eh tahu di Tapi saya rasa itu lah mungkin enggak. Hitung aja 5, ini 6 8, kan? 6. Yang itu 7, 8, 9. <laughs> di atas 9 <cuk> Ada buat gak? Gak ada. Kalian itu Untuk. Sanggup? sanggup sanggup aja. ini. Kita. Hah? Sanggup? Depan itu kan? Kirain dulu malam kita jalan gimana? Aku bawa senter juga Kalau malam enak, nggak kelihatan Iya, biasa kawan sampai malam Iya, kayak aku kan di sini dulu istirahat. nanti malam sambung habis mengeri Boleh juga Kayak, ya ke malam Sampai malam Ya, kita buka tender lagi Mak, banyak rencana kayak itu emang. Mak? Bawa cewek itu lah Kayak mana, kayak bawa cewek kan gini Barangnya taruh sini Semuanya kan Kayak barang yang penting baru bawa ke sana Lima buat tas kayak kecil kayak gitu kayak air apa gitu kan bawa gitu rencana ke sembilan juga paling <tahu> nah, nah, nah. besok apa <laughs> apa nah, kan gini kan di nah, kan uh, kan sembilan ada apa? sembilan ah, iya. <tang. tugu> <Maria. tugu> well, bagus ada minimarket di sembilan itu salon tadi punya sembilan aku asenter soalnya Ya, iya. <laughs> masa-masa menyanyi <laughs> supaya tahu yang di belakang yang di belakang putar musik aja Takutnya tinggal kan <laughs> <tuk> ya ya. jalan gitu kan ya. jadi nanti kalau ini susah kencang mana kawan aja dulu tujuh 7 2 3 Nih, batu ke bawah Biar nanti kau balik boba. kita salah Eh, Salah ya. ini Turun oh, lagi Numpang ya. ke WC turun dulu. Eh, oh, sampai kita 59, aja lah ya. sampai ketujuh, Guys. Yo semangat-semangat, deh. Semangat-semangat, deh. Aku udah semangat. <laughs> Tadi udah semangat. Tau. Kita kawal ini oh, turun dah, so <laughs> Naiknya itu nah, ini. Pasti acep nih, buliknya nih <laughs> buliknya. <laughs> tunjuk-tunjuk langsung ke bawah kau nih terpakallah kawan nih guys kita masa ada dua lagi gas 2 lagi semangat kan semangat Masanya turun roda oh, ya. langsung, langsung kalah yuk 8 bisa yuk 8 yuk delapan lah sembilan tanya, -tanya. Nanggong, ya kau nanggung ya Sikit lagi tuh je delapan tah. ini delapan teh Ayo, Ayo langsung <laughs> ya guys kita lanjut ke delapan guys semoga ya kita sanggup kesembilan guys, <laughs> guys. ha? Okay. kita lanjut nanti ke tuan jalannya suram curam dia. curang guys agak ngelus sedikit guys. Benar benar. Kita lanjut lagi di puncak lapang guys, oke okay, guys Hah? Puncak lapang guys Aduh. Satu puncak lagi guys Sampai sembilan guys Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. curam kayak gini kanunya tanjakan, Tapi panjang gitu. Sabar coy. Masih ada nafas lagi satu tanjakan lagi. Itu itu. Itu hanya. tanjakannya loh bukan bukan Bukan ketinggiannya. Tinggi ini Tinggi hmm. ya. curam itu sah. Huh? Curam itu sah. Curam itu. aku taruh, <laughs> kalau tiba-tiba ceret, nanti kita palingan. Iya, kalau sampai. <laughs> ya, <laughs> kalau sampai. Paling sampai 2. <laughs> itu punya tinggi itu kurasa. Yang tinggi mati. <laughs> Jangan ketraik <laughs> itu deh. San kok itu 59 ya? Akbar. soalnya iso mangki habis banyu ya dah kembet itu di situ kan jangan sampai belum berair ulah agak galgal pai ini hujan apa nyenan tanah ini sok apa nyenan nih ayo mau mau oh kita Ini bisa minyak kita boleh banyak akalnya akal mati Hidup. <tuk> <tuk> Lepuk Lepuk lagi hidup <tuk> <tuk> <Aduh. tuk> <Sekir karen> ini kan kita hidup kak kukul kukul aja kok ada gentong lagi hahaha segin kareng ini kuat lemnya deh kuat lemnya. Air terjunnya di mana ya? Di bawah sana kan. Oh, boleh. Yang puncak 2 berapa tadi? Adi. Itu kedengaran loh Puncak 2. Suara air. Kita tunjuk. Kantongnya ke bawah pulang. Kayak benyog. Ya udah. Saya terjun nanggi air. Ini lantaran air terjun itu keruh airnya. Tampuh, tampuh nih bening kan. Ya. Nah, Enggak bening, kayak nah, nah, airnya nah, bening, tapi nyaman minum. Ah, ini Inggak gausan banget minum air. Lagi ayam di sini. Bang. Paret, udah boleh yang di dalam darah tuh. Nah. Bunyinya habang tuh. Eh. itu kan <tuk> minum. Main mundur <tuk> anjing. Kekawisan air, aduh. Kami sama burung paret. Ajak. Akan mau makan ulang tuh. Aduh. mau makan. Pas eh nyunggi lagi mau minum agak tawar-tawar gimana ya iki di deret abang mana yang itu diminum teh butik gula tapi lain tapi anu agak tertawar leh yang ke 9 gas, akhirnya sampai juga guys Pernah perjuangan dan keyakinan nih gas, menanjak puncak 9, guys. Aduh. Jam 2 kita naik sampai jam berapa Jam 5 tiga jam kita naik ya sampai puncak sembilan guys aduh ah mantap pesat dulu guys aduh aduh Nah lokasinya benar Hai eh bertimbun betul pasang tenda guys. sudah <lis> harinya sudah mulai gerimis guys Kita mau bangun tenda buat malam nih guys buat <lis> malam apa ini makan hehehe atau kayak tadi dua hari di sini banyak diminum Nah, di sini guys itu kan kena kasihan kawan nang sini kan belum kita masang deh nyar pelokoi perut tenang besarat usahaat bawa tenang guys guys Ayo jam lamun lamun di <atas. laughs> ini, ini, ini. Ma, hahaha. Ya, Tinggi juga. sampai puncak semdan nih guys. Di bukit Condong guys. Nah. bocor guys, bocor. Bocor guys, ay. Tendanya bocor ketika dano kada di genam. Aduh. Bisa lubang 2 tendanya. <laughs> Mang kasih satu kasih sini, bang. Adu besar, buka kasar nakai. Ini ya, kalo baik kawan ini, kalo kawan ini, jangan tak boleh senang ya cocok cocok gua maunya tuh masa-masa ini tukang masaknya ahli kita tahu makan guys ya Pak kata. Eh, hey, <laughs> bolong. <hey>, <laughs> Apa? Napa? Mencicipi. Kayak no alam. Pengarannya atau sempet. Nah, ini ngarang di alam tuh. Sebenarnya <laughs> menyatu dengan alam. <laughs> Harus kayak itu. Dia masuk sok banyak guring. guring. lah. Betul kok. Tidak ada nesetnya mana minjem merata <SILENGAL _an> <SILENGAL _an> Dua kali dah <SILENGAL _an> <Lihat, SILENGAL _an> <SILENGAL _an> Aduh kacau. Oh. Oh. Aman pakai tangan gitu kawan tuh <SIL <Unless SILENCIO> coba coba, coba coba, Dibat, kawan. ini terakhir kau belum kah? Oh, ada nih Karena takuni pulang, pulang deh. Ah, lagi sumpit kita guys kita ya, lalu, lalu, lalu. Tung, tung. Tuh. aku udah kaya aku ada Bajaya kan? ah. habis Mau habis <laughs> ya. uh, Popok <laughs> mereka tadi. Nah, kira ya, ya, makan gencang. <laughs> Apa saya ah. Anggap lapas Oh, dapat jalan deh. <laughs> Ya, <laughs> buat makan, kan? <laughs> nah bentar, <pak>. halo assalamualaikum jutangan <laughs> kuku bilang kesitan gitu kita di gunung apapun gitu bentuknya tetap nyaman nyaman kalau apa ini nyaman nyaman selalu nyaman deh tempat Oh ini miean goreng. <laughs> Banyak lagi, Makan bang. Makan nih bang. Yuk yuk sini yuk. bang. Tahu, bang. Tahu apa selesia, bang? <laughs> bang. bang. Sini hahaha malah lapar sopan belapar iya deh mana beli ada lagi ada jadi kan nyaman oh, dulu <isations> <Tuh .iles> Apa Ada ya, ambil dong, boleh, Ayo, lagi kenal kenal kalau nambah nambah, sampahnya diingat, Sampanya diingat. Hmm. jangan kau pecinta alam kalau mumpung sampah sembarangan, <laughs> <Mumpung> <laughs> sampah, nih, ah. sampah. <laughs> kapan kapan, sedih kali itu kali itu jambaku bawa tuh dia ya nyempet kan jangkang itu kayak orang kaya oh macam kayak kenal lagi tadi udah ada itu kan nanti depan tuh mana bukan tuh itu tuh lagi nggak mau itu buka nih jangan nambah ini Aku Aduh. Aduh. Ada satu di. Ah, Nah, ini hilang. Ada dalam. Aya, Eh, Ah, tuh rapat nih kita sini kan. Nah. Ini ya, putus pulang ya pinggang gua, hah. <laughs> Jau <Jawa>. lah. <laughs> Dia pang teh nak aja. Ada kasak sini. tadi. Ada <laughs> bibit binatang masuk guys. Binatang belalang mengerna sembah. <laughs> Yang ukurannya hampir-hampir 15 cm guys. <laughs> Yang menyerupai batang pohon ranting pohon lebih tepat tepatnya guys ya inilah guys penampakan di dalam tenda kita guys belum masuk dia guys Paham, tiba ada belum masuk yes. mungkin dia kedinginan di luar jadi masak ke dalam <laughs> karena tahu di dalam hangat guys nah guys tendanya guys salam dari condong guys <laughs> bingung guys, udah tadi. esi dan lagi, Dan kerja semekare